Kesel lah bete rasanya Kalau main Mobile Legends di mode rank Tapi kalah mulu alias Lost Track Padahal udah berusaha main bagus banget nih Buat tim sampai beberapa kali jadi MVP Eh tetap aja masih kalah Yaelah Hmm kadang nemu tim yang nggak banget Sibuk farming, sibuk naikin level, sibuk nyari duit, sibuk nyari janda, sibuk nyari apalah nggak tahu. Tapi pas satu tim kena war Eh malah nggak dibantu Kalian pasti sering banget nih ngalaminnya kayak gini Nah makanya dari itu channel tutorial akan membahas cara mengatasi Lost Track di game Mobile legend. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Ini dia tips dan trik main Mobile legend di mode ranked tanpa Lost Track Yang pertama yaitu bermain bersama teman kalian yang kalian percaya kalau kalian punya sekuat di Mobile Legends atau teman-teman yang suka mabar alias main bareng, ajak mereka deh buat main game di mode ranked ini. Apalagi kalau kalian udah percaya dengan skill yang digunakan sama teman-teman kalian itu. Jadi ada kemungkinan kalian bakal terhindar dari yang namanya Lost Track teman-teman. Oke teman-teman, kita next yang kedua yaitu gunakan hero yang kalian kuasai. Jangan sekali-kali kalian gunakan hero yang masih kalian pelajari atau hero yang sama sekali belum pernah kalian gunakan Oleh karena itu akan jadi beban buat tim kalian ya teman-teman ya Kalau mau uh, belajar atau sekedar mencoba hero kalian bisa menggunakan mode custom atau VSAI karena musuh kalian merupakan bot alias komputer gunakan hero yang kalian kuasai untuk membantu tim kalian menuju kemenangan. Walaupun nggak menang, se seenggaknya deh ya, seenggaknya kalian nggak harus jadi beban di dalam tim. Baik, sahabat, kita menuju ke tips yang ketiga. Jangan main solo ranked. Sebisa mungkin kalau kalian lagi serius mau naikin rank, jangan ngereng sendirian loh, alias solo. Karena kalian bakal ketemu sama orang-orang yang random Yang belum kalian ketahui gimana sih cara bermainnya Tapi kalau lagi beruntung Kalian bisa dapat orang-orang dengan skill yang bagus Dan bisa bantuin kalian buat menang Dan kita next lagi yang keempat Jangan buta map Kalian diujibkan banget buat bisa ngeliat map kecil di atas Agar tahu posisi tim kita dan juga musuh yang berada di sekitar kita manfaatnya agar kita nggak kecolongan turut dan mengetahui di mana posisi teman satu tim yang lagi butuh bantuan kita teman-teman. Oke okay, kita next yang kelima, ketahui komposisi hero yang baik. Kalian harus mengetahui komposisi hero yang baik, seperti ada satu tank, satu marksman, 1 mage, dan satu assassin, dan satu victor, atau bisa juga mengikut mengikutsertakan hero support ke dalam komposisi tim kalian jika sudah dianggap pas. Komposisi hero tergantung dengan meta yang dihadirkan pada waktu-waktu tertentu, karena nggak sering kita temukan permainan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 dan selamat bermain game Mobile Legend tanpa mengalami lost track.